Hai teman-teman Afika dan Brothers hari ini Afika dan Brothers mau ngasih info nih tentang cara membersihkan keramik dari noda semen kebetulan rumah Afika baru selesai direnovasi jadi banyak sekali noda-noda semen yang masih nempel di keramik yang baru dipasang itu sangat mengganggu pemandangan kita ya jadi kadang nggak semua tukang atau kenek e, berhasil membersihkannya seperti ini kondisi sekarang kondisi setelah dipasang masih ada noda-noda semennya jadi cara membersihkan semen dari keramik yang baru dipasang seperti ini satu isilah air secukupnya pada ember yang kedua siapkan sapu pel yang ketiga sapu kamar mandi untuk gosokannya menggosoknya biar bersih yang keempat ini yang paling penting HCL kita beli di Tokopedia harganya lumayan murah itu satu liternya kemarin kita beli 13,5 setengah. Jadi caranya kita campurkan air sebanyak 70% air dan HCL-nya itu 30%. Jadi perbandingannya itu seperti ini. Airnya lebih banyak. Kita campur. Itu hati-hati ya, termasuk air keras. Jadi, jadi jangan sampai kena mata atau kulit kena cukup perih. Kita celupkan saputelnya ke dalam cairan tadi. Campuran cairan tadi terus tuh lihat ada uapnya gitu kayak busa gitu jadi hati-hati ya disarankan untuk memakai sarung tangan jadi yang pertama itu kita gosok seluruh permukaan keramik yang kotor dengan pel semu ke semua keramik yang terkena noda tuh hati-hati karena Bahannya cukup keras, tapi ampuh. Kita gosok satu ke semua dengan campuran air dan HCl ke semua keramik yang kotor. seperti ini rata semua ya digosoknya ya biar benar-benar bersih tuh kotor banget walaupun baru dipasang kalau ada bekas semen jadi kotor banget nih. karena baru itu kelihatan banget semennya kalau udah bertahun-tahun sih mungkin udah hilang dengan sendirinya. Si ini uh, keramik di lantai 3 ya di rooftop kalau dibiarin sih bisa hilang sendiri kayaknya dengan air hujan cuma kan lama bertahun-tahun kita kan maunya bersih jadi kita bersihkan dengan cara yang cepat dan efektif setelah digosok dengan pel dengan sapu pel maka didiamkan dulu ya beberapa menit 15-20 menit didiamkan dulu biar uh, larutannya yang tadi HCl dengan airnya menyerap dulu biar gampang terkelupas semen-semen semen-semenya digosok dengan sapu kamar mandi Biar terangkat semua semen-semennya yang menempel pada keramik tuh, dari video aja kelihatan tuh semua semen-semen menempel di keramik tuh kebuang gigot Benar-benar terkelupas, jadi keramiknya bersih banget. Jadi, benar-benar keangkat kotoran-kotoran semen -kotoran yang ada di keramik. Gosok terus ya, ke semua tempat yang kita kasih cairan HCl tadi. Setelah digosok, kita siram ya, seperti ini. Kita bersihkan dengan air, bekas-bekas larutan HCl tadi. terus kelihatan tuh kotoran-kotoran menempel debu semennya itu yang sebelumnya menempel di keramik angkat semua bersih banget jadinya kan? ya. terlihat kayak, kayak keramik baru gitu memang keramik baru sih maksudnya salah ulangkat untuk satu kelihatan so, keramiknya benar-benar bersih. Jadi kalau uh, ada teman-teman yang butuh cara buat membersihkan keramik. Yang habis dipasang atau udah lama nempel semen di keramiknya. Taraaa bersih dari noda semen. Serius banget. Kalau pakai air aja pasti kembali lagi kan debunya jadi abu-abu gitu kalau ini enggak sudah benar bersih enggak ada lagi uh, bekas adukan semen atau bekas semen yang menempel di keramik kita sudah selesai jangan lupa subscribe dan like Afrika dan Brothers jangan lupa komen dan share -nya ya. bye